negara hukum, bukan negara kekuasaan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara polisi, ketika polisi tidak bisa seenaknya mengkriminalisasi setiap warga negara tidak boleh ada dikotomi. Jadi upaya dalam bentuk apapun yang dikotomi antara Islam dan nasionalis adalah upaya adu domba antar anak bangsa. Dan ingin saya garis bawahi di sini dari pandangan Islam bahwa setiap Muslim diajarkan oleh agamanya untuk cinta negeri, untuk cinta negara. Untuk cinta bangsa dan rakyatnya Sehingga setiap muslim yang mengamalkan ajaran agamanya Pasti dia seorang nasionalis yang cinta bangsa, negara, dan rakyat Indonesia <tuk> Karena itu tidak pernah Kalau gerakan-gerakan Islam, tokoh-tokoh Islam Sebagaimana saat ini dipintahkan anti-NKRI Anti-Pancasila Anti-Undang-Undang Dasar 1945 Anti kepada bineka tunggal ika, semua itu adalah fitnah yang harus kita lawan bersama. Bahkan gerakan-gerakan Islam sepakat sudah bahwa kita saat ini bukan lagi pada tataran berdebat soal dasar negara, bukan lagi berdebat soal NKRI dan bineka tunggal ika bahkan saat ini kita sudah masuk ke tataran bagaimana cara kita mengembalikan peninggalan para founding father kita, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disianati dan diobok-obok. Dan <tik> sekali lagi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah disianati, sudah diobok-obok, maka Pancasila, NKRI, dan nilai tunggal Ika hanya tinggal tunggu waktu untuk diobok-obok juga oleh mereka. Sudah maka itu sebelum terlambat ayo kita lambatkan barisan kita satukan potensi kita mari kita pertahankan persatuan-persatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang asli, serta kita pertahankan Binaika Tunggal Ika, dan mari bersama-sama kita bebaskan negara Kesatuan Republik Indonesia dan segala bentuk penjagaan asing dan asing tapi dan bohong 30 indikasi sudah kita paparkan dan itu menjadi bukti yang tidak terpungkiri bahwa PKI memang bukan nanti sedang bangkit, tapi sudah bangkit di negara kesatuan Republik Indonesia ini. karena itu kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita dan tingkatkan kebersamaan kita jangan kita kasih kelas bikin pintu juga untuk PKI bangkit di Republik Indonesia ini siap PKI siap habisi PKI Indikasi yang terbaru tentang kebangkitan PKI itu yang saat ini saya dan kawan-kawan sedang rawat habis-habisan adalah munculnya logo mirip paru adil, paru adil yang ada di uang kertas Republik Indonesia, sudah. Walaupun bang Indonesia mengatakan itu hanya teknologi yaitu untuk pengamanan, justru kita kendali bertanya kenapa teknologi pengamanan uang kertas dari pemasuhan tersebut harus muncul berlogi Menarik, bisa disampaikan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, karena itu, saudara, protes kita terhadap hal tersebut mestinya, mestinya itu ditangkap oleh pemerintah dan mestinya yang positif. Oh. Tapi tidak, yang ditangkap oleh pemerintah, saudara, polisi mendorong gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan saya. Begitu Bank Indonesia tidak mau melaporkan maka dimunculkan LSM LSM Bina Harori untuk melaporkan saya dalam persoalan tersebut saya tidak akan mundur bahwa Para ulama dan tokoh nasionalis Mestinya inteligent itu Ditingkatkan fungsinya untuk Memata-matai kebangkitan EKI Bukan untuk memata-matai Kejita kepada bangsa dan negeri ini Kemudian kepolisian sendiri Dijadikan alat untuk Mengkriminalisasi Mengkriminalisasi ulama Mengkriminalisasi tokoh-tokoh nasionalis Bahkan bukan lagi mengkriminalisasi Tapi menerorisasi Para ulama ah. Dan memakalisasi daripada tokoh-tokoh nasional yang cinta kepada bangsa ini sudah dan ini gak boleh dibiarkan ini harus kita lewat Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan Indonesia adalah negara hukum bukan negara polisi ketika polisi tidak bisa seenaknya mengkriminalisasi setiap warga negara. Agama dan budaya Anda yang cinta kepada Republik ini, mari kita berganti tangan Kita jaga ini NKRI sebagai kandung jawab kita semua. NKRI ini adalah kapal besar kita yang menampung kita semua. Enggak boleh kapal besar ini dirobangi oleh siapapun sudah. Satu saja merobangi kapal besar ini kemudian kita biarkan, kapal ini akan tenggelam, kapal ini akan karam dan akan menghancurkan kita semua. Bagaimana? ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial Semua aspek kedaulatan di Republik ini harus kita tegakkan sudah Maka itu sekali lagi dan sekali lagi Kalau barusan sudah kita dengarkan bapak-bapak kita menyampaikan di tempat ini Betapa pentingnya kita ini menggelar usaha kebangsaan, dialog nasional dan lain sebagainya Saya ingatkan sekali lagi forum ini Bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak boleh anti dialog, tidak boleh anti sabara, meskipun oh, oh. mereka pun dan tokoh-tokoh nasional, mari kita remuk untuk menyelamatkan Republik Indonesia yang kita cintai ini saudara oh, oh. Maka itu saya dukung akan sampaikan tadi oleh Bapak Tias maupun yang lainnya, yang ke depan saudara akan disampaikan juga oleh Bapak yaitu Soeharto bahwa ke depan akan digelar yaitu ada musyawarah kebangsaan, ada musyawarah akbar umat Islam, ada musyawarah dialog nasional. Untuk kita sama-sama merapatkan darisan Dalam rangka untuk menjalankan NKRI tercinta Siap bergantai tangan ya. Siap ber rasisme, leninisme termasuk paham-paham speiris, sekularisme, liberalisme dan pluralisme yang merupakan produk-produksionis internasional. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sudah tegak sudah jelas bahwa para founding father kita mengamanatkan negara ini kepada generasi penerusnya untuk selalu menegakkan keadilan. Keadilan itu saudara justice for all keadilan itu untuk semua tanpa kemandan suku budaya maupun agama semua bangsa Indonesia siapapun dia berhak untuk mendapatkan keadilan dan berhak untuk selalu diperlakukan dengan adil, bahkan juga harus diperlakukan dengan beradab yang menguntung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Yang oleh karenanya saudara berdasarkan ini segala tindakan yang tidak berkeadilan segala tindakan yang tidak beradab tidak boleh ada diberi negara kesatuan republik indonesia tapi karena ketiga dari pancasila adalah persatuan indonesia saudara-saudara persatuan indonesia kita sudah serta setakat ini negara adalah negara kesatuan satu pun di wilayah republik indonesia tidak boleh ada lepas untuk melepaskan diri karena itu kita menolak secara bentuk yaitu gerakan separatis dari mulai Aceh sampai Papua. Jika boleh lagi ada gerakan separatis untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Saudara. Maka itu kita minta kepada pemerintah kita saudara untuk menggerakkan intelijennya, menggerakkan keamanan dan pertahanannya. Ya bukan untuk memata matai ulama, mengkriminalisasi ulama, tapi untuk menjegak separatis di setiap jengkel wilayah negara kesehatan. lagi terulang dari publik Indonesia saudara Indonesia ini bukan negara federasi Indonesia ini negara kesatuan sehingga kalau ada satu wilayah yang menghendaki untuk melepaskan diri dari NKRI nggak bisa referendumnya hanya untuk wilayah tersebut andai-andai internasional untuk kita untuk membela referendum satu wilayah ingin lepas dari NKRI maka setiap warga negara Indonesia dan Sabang-Sahabegroke harus dilibatkan dalam referendum untuk yang gagal INA hampir. Yang tempat sudah terlihat dari pimpinan itu riak sengaan dalam permusawaratan perwakilan. Ingat, berdasarkan sila ini Indonesia adalah negara musyawarah, bukan negara demokrasi birah, bukan negara demokrasi barat, bukan negara dem. Demokrasi... bersuara yang menguasai satu isi ilmu, kemudian mereka berusaha untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara. Tapi berbeda dengan demokrasi liberal, demokrasi liberal itu prinsipnya one man one vote, satu orang satu suara. Sehingga mah, saudara akibatnya apa? Presiden punya hak satu suara, pelakir pun juga punya hak satu suara. Ini penghinaan kalau presiden disamakan dengan pelacur. Kalau pejabat disamakan dengan orang-orang yang tidak berintegritas, boleh, enggak boleh presiden enggak boleh disamakan dengan pelacur. Ulama. Dasar kita punya negara. maka itu sekali lagi bahwa sila tentang negara sila ini harus kita tegakkan, harus kita kembalikan, saudara. Ini akibat undang-undang dasar 1945 di amandemen, di obok-obok, kita berubah menjadi demokrasi liberal. Ah, Sila tentang ini sudah dihapuskan, saudara. Ini peristiakan terhadap angka sila bukan lagi dalam ucapan, tapi dalam tindakan, dalam fakta kenanda. Bila tempat ditinggalkan oleh bangsa Indonesia Akibat, saudara, kerakusan daripada kekuasaan Yang terjadi di Republik ini, Askar Reformasi 1998 Yang terakhir, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sudah jelas, saudara, Indonesia ini negara kaya raya Apa yang kita tidak punya di Republik ini, saudara? Maaf Saudara, ini kalau negara Arab cuma punya minyak sudah minyak bumi sudah kaya raya Indonesia ini punya minyak bumi Dan minyak laging Yang mana minyak laging? Sawit itu minyak nyamit <tuh> Dan negara Arab gak punya sudah. Bukan hanya minyak bumi dan minyak laging Yang kita punya Sudah emasnya, platinanya, pantahnya, timah Dan pembagatnya, logamnya. Sudah sampai kepada uranium, bahan baku untuk membuat nuklir, Indonesia termasuk negara Yang mengandung Yunanio terbesar di sudah ini Indonesia jangankan penduduknya 250 juta andai kata penduduk Indonesia ini 1 miliar sekampung kekayaan yang dimiliki oleh Republik Indonesia sebagai anugerah dan pada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa lebih dari cukup untuk menghidupi rakyatnya 1 miliar sekampung benar penduduk 250 juta banyak pengangguran saudara banyak miskin banyak karena di Republik ini, saudara Banyak tikus-tikus negara Banyak rampok-rampok negara Banyak oh. kekayaan negara saya perut mereka oh. Maka harus bela Yaitu rakyat terbelah Pisan malam bawah Mereka harus sejahtera Mereka harus ditingkatkan kesejahteraan sosialnya nggak boleh di depan. Di Indonesia ada pengangguran lagi Di Indonesia ada orang yang tadi Di Indonesia ada orang yang makan nasi aking Nasi bekas Ya sudah sekian anak dan makan basi dijemur kembali Ini betul-betul satu pemandangan yang ihodis, saudara Bagaikan titus yang mati di atas membung padi, saudara Kita kaya raya, sekali lagi kita kaya raya Kita tidak miskin. maka itu ayo kita bangkit, saudara Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum Kedaulatan teritorial, kedaulatan bangsa Indonesia Harus kita rebut dan kita tegakkan kembali. Indonesia kepada kita Allah agar Allah Indonesia dijadikan sebagai Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia ini disayangi Allah. Allah dihancurkan dalam bangsa dan negara. Kita semua disatukan karena Allah dalam iman, Islam dan ihsan. Bersatukan dalam NKRI, bersatukan dalam perjuangan. Allahumma inni ahli kulli yatir salihah wa ila Mustafa nabi mustofa sallallahu alaihi wasallam.